Oke, okay, kita buka store scriptnya, dan tunggu beberapa saat. Kita akan mulai membuat uh, program untuk in-app purchase-nya, teman-teman ya. Oke, okay, kita lanjutkan uh, membuka store.js. Di sini kita hapus semua, ya. Pertama-tama kita butuh... Um, Referensi ke tombol uh, purchase, ya, dan tombol, uh, tombol purchase dan tombol ini, ya, tombol restore, oke, okay. tombol restore dulu yang kita buat, jadi game object button restore, oke, okay. seperti ini. Untuk tombol uh, Restore sebenarnya kita tidak perlu membuat programnya, ya. Uh, hanya saja karena gini tombol Restore-nya akan dihandle otomatis oleh pluginnya, library in-app purchase. Cuman kita harus memastikan uh, tombol Restore ini hanya tersedia, hanya available untuk uh, iOS, ya. Jadi bukan untuk Android, ya. Jadi sini kita tambahkan awake uh, function awake, maksudnya. Bentar. private void awake dan kita akan lakukan checking. If application platform tidak sama dengan runtime platform dot iPhone player. Oke, okay. jika uh, platform yang sedang dijalankan ini bukan uh, iPhone maka kita matikan button restore-nya. Dot set active false. Seperti ini teman, simpan dulu. Oke, okay. selanjutnya kita implementasikan dua fungsi ya, fungsi uh, ketika uh, pen pembelian gagal. Public void On purchase fail seperti ini, dan public void on purchase complete. Ya, kita bahas dulu yang on purchase failed. Oke, okay. on purchase failed akan di-trigger apabila pembelian gagal, bisa jadi orang batal beli ya, atau... Uh, dia beli tapi kreditnya nggak sufficient, nggak cukup, begitu ya. Nah, itu apapun alasannya, kita bisa cek ya. Uh, ada dua parameter, ini product dan reason uh, purchase value reason. Oke, okay. nah, ini sepertinya kita harus import Unity Engine Monetization, oke. Okay. Uh, purchase failure Unity Engine Purchasing, oke. Okay. Uh, ya, bentrok ini dengan ini saya hapus dulu monetizationnya, oke. Okay. Nah, kita cukup import atau using yang purchasing, oke. Okay. Jadi, ada produk, uh, dua parameter: produk dan reasonnya. Nah, dengan demikian kita bisa lakukan debug log warning atau anda punya satu cara lain untuk menampilkan pesan error ya silakan dan di sini kita mau tampilkan pesan errornya uh, purchase failed on uh, comma reason reason dot 2 uh, string, oke, okay. purchase field on uh, product dot uh, definition dot id, nah seperti ini, jadi purchase field on usah satu string mestinya ya, sudah string, nah. Purchase uh, failed on definition.id comma reason, reasonnya apa ya? Jadi nanti akan muncul pesan pembelian produk remove ads itu gagal karena apa? Oke, okay. seperti itu. <tuh> reasonnya apa? Nah, oke, okay. itu itu aja ya yang uh, yang di purchase failed. Nah, sekarang kita lanjut ke purchase complete. Oke, okay. pertama kita cek dulu apakah Produk ID-nya sudah sama atau belum. Jadi, waktu saat on purchase complete, ini sebenarnya ada satu parameter. Namanya produk juga. produk ya. Parameter ini berujuk pada produk yang dibeli. Oke, okay, kita cek if uh, product.definitions.id apakah sama dengan nah, apakah sama dengan uh, ID produk yang Anda sudah buat ya jadi com dev jadi saya coba masuk ke yang ini ya, apakah sama dengan ini saya copy ya, copy saya tutup, balik ke program 2, kontrol v ya, seperti ini, apakah produk yang saya beli itu adalah remove ads, maka nah, uh, selanjutnya ini ada banyak cara untuk uh, mengaktifkan fitur ini atau mem memasang skin atau item lain-lain itu seragam kalian dan yang paling simple adalah kita pakai player prefs ya kayak share preference uh, sesuatu fitur untuk menyimpan data di dalam aplikasi yang menyimpan teks atau data sederhana di dalam aplikasi uh, kalau anda mau pakai database internal database seperti SQLite silakan atau kalau paling aman itu sebenarnya Anda bisa store juga datanya di server secara online. Jadi semua pembelian itu disimpan di suatu server. Anda bisa siapkan server dan punya web service ke server tersebut untuk menyimpan pembelian. Itu lebih lebih secure, lebih aman dan uh, akan lebih menyusahkan hacker untuk memoting aplikasi Anda. Kalau hanya disimpan di share preference itu akan sangat mudah untuk dimoting oleh hacker-hacker tersebut ya makanya itu banyak banyak mobile game yang akhir-akhir uh, ini larinya sudah ke cloud cloud storing ya jadi apa-apa uh, harus connect ke server ya untuk mencegah pembajakan uh, penyalahgunaan aplikasi oke okay, baik ya teman-teman kita akan simpan informasinya di sebuah pref share preference untuk akses uh, share preference kita gunakan player pref nah ini anda bisa set float integer string ya, sederhana aja kita set integer dengan uh, kombinasi key dan value nama variable keynya apa dan nilainya berapa begitu ya, paling sederhana kita mau simpan remove ads okay. remove ads uh, item seperti ini, nah, kemudian value nya bebas, ya, misalkan satu. Nah, ini akan lebih baik kalau Anda buat remove x ini menjadi sebuah konstanta di atas, ya, konstanta yang sifatnya static, uh, private static const uh, uh, Ini, ya, apa namanya? remove ads string key sama dengan remove ads item berdiri oke okay, ini saya lupa tidak ada keyboard static di sini ya private cons uh, string oke okay. remove ads string key nah di sini anda bisa replace remove ads itemnya dengan ini ya remove ads stringy. Oke, okay. oke okay, teman-teman uh, maaf ini saya rubah jadi static dulu ya. Static const uh, karena static tidak boleh pakai constant tak, di sini. Oke, okay. ya yeah, jadi private static string remove ads stringy. Kenapa saya jadikan static? Karena saya ingin akses variable ini di tempat lain ya, di tempat lain alternatif lain kalau anda nggak mau pakai private static string, Anda bisa refer object store di tempat tersebut, oke okay. um, <tuh> ya yeah. saya rasa oke okay untuk yang bagian store ini oke, okay, simpan, kemudian kita balik ke sini ya yeah. reload script sekarang kita akan attach uh, store ini, ingat ya uh, program store tadi kita attach di canvas Oke, okay, di kanvas pada button restore yang perlu kita attach, jadi kita langsung drag and drop button restore ke sana. Oke, okay. kemudian untuk price-nya ini, um, kalian klik button purchase dan kalian bisa lihat ada dua um, referensi ke fungsi. On purchase complete dan on purchase field Anda tambahkan. Karena programnya kita attack si canvas, anda drag canvasnya masuk ke sini, canvas. Kemudian functionnya kita bisa ambil dari store on purchase complete. Sedangkan satunya, sama ya, kita drag and drop canvas on store ya, store on purchase failed Ya, jadi itu yang terjadi kalau kita uh, klik OK dan klik fail, oke. Okay. Maaf teman-teman, sebelum kita lanjutkan ada satu uh, hal yang perlu dirubah tadi ya jadi Anda buka store kembali oke, okay. nah di bagian static string ini ini saya lupa, ini harusnya public -nya. karena saya mau akses remove add string ini di uh, tempat lain, oke, okay. Anda simpan kemudian balik lagi ke sini, nah uh, ada sebuah bug ya teman-teman untuk fake fix ini jadi kalau uh, kita coba jalankan Oke okay. uh, kemudian kita coba untuk menghancurkan dan leftnya habis maka kalau ini kita klik ya maka ada muncul error seperti ini ya can add component transfer bla bla bla ya dan uh, Masalahnya adalah kita tidak bisa mengklik dua tombol ini Buy dan Cancel nanti happen ya. Tapi kalau kita paksa klik tombol Press ini kembali, oke, okay, maka akan muncul Purchase Complete. Oke. Okay. Jadi untuk mengatasi bug ini, uh, Anda uh, perlu mengimport sampel project dari Unity ya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Okay. Tapi sementara kita biarkan aja dulu ya, mamanya. Jadi ini udah kelihatan di console lognya bahwa uh, pembelian berhasil, purchase complete. Nah artinya ketika kita berhasil melakukan pembelian remove ads ini, uh, Unity merekam pembelian kita ke dalam share preference atau player preference. Nah kemudian uh, untuk membuktikan apakah betul player preference-nya sudah berisi nilai maka kita akan membuat program sederhana di ad manager. Silakan dibuka ya. Ad manager ya di bagian sini di bagian show ads. Nah, kita cek ya apabila uh, player prefs-nya sudah ada. Sudah ada dengan key yang kita sudah buat, maka tidak perlu menampilkan iklan lagi ya. Jadi remove ads-nya berjalan. Oke, di sini kita akan coba cek if player get integer nah nama kirinya tadi kita bisa dapatkan dari store dot at string key oke okay? nah remove at string key ini nilainya satu kan ya kita tadi simpan satu dan anda perlu kasih default value kalau memang string key nya ini enggak ada ya saya kasih nol uh, harus sama dengan satu jika ada jika player pref, uh, remove at string key nya sudah ada dan bernilai satu maka tidak perlu nonton iklan ya dan kita langsung mereka reload scene -nya ulang ya, simple aja Sin manager load scene nya ulang, dan ini kita simple bikin dia return ya. Selesai, jadi artinya advertisement show-nya tidak pernah dijalankan. Kalau ada uh, player pref ini ya, memang kita simpan dulu, lalu kita coba uh, play. Oke, okay, kita lemparkan bolanya, nah. Oke, okay, ya, run out of life, kita play again, maka iklannya tidak muncul dan kita bisa bermain kembali, ya. Kurang lebih seperti itu. Um, demikian in-app purchase yang bisa saya sampaikan. Uh, nanti di materi tentang publishing app, akan saya lanjutkan kembali penjelasan bagaimana mendapatkan license key yang bisa kita pakai di dalam uh, in-app in purchase kita ya, sehingga kita tidak lagi menggunakan fake store oke, okay? terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di uh, pertemuan selanjutnya, terima kasih